Analisa emas tanggal 7 Maret tahun 2022, pergerakan harga emas saat ini sedang mencoba melanjutkan rally, dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan harga emas jika terus bertahan di atas area support 1979.23, karena ada potensi harga emas naik lebih lanjut ke sekitar area resistance 2000.00, sebaliknya waspadai pergerakan harga emas jika berhasil menembus ke bawah level support 1969.00, karena ada potensi harga emas berbalik bergerak bearish ke sekitar area support 1948.23, sekian analisa forex untuk tanggal 7 Maret tahun 2022.